Bingo! Bingo! Wah, teman-teman. Di sini ada Atok, Bang Jaro, Ipin, Adib dan Pak Haji Udin, teman-teman. Wah, keren. <laughs> mereka teman let's go <tune> <tune> mari kita pasang kepala atuk dulu teman teman let's go <tune> wah kepala atuk sudah terpasang teman teman coba sekarang kita Kepala Haji Udin, teman-teman Let's go Wah, kepala Haji Udin sudah terpasang, teman-teman Coba sekarang kita pasang kepala Banjaru, teman-teman Let's go Wah, kepala Jarwo sudah terpasang, teman-teman. Coba sekarang kita pasang kepala si adit, teman-teman. Let's go. Wah, kepala si adit sudah terpasang, teman-teman.